Assalamualaikum Haa tengok Dah berubah dah kan Alright Ini dulu Apa Apa Yasin ada pernah post Apa nama Duit Kumpul 5 ringgit Pada 16 Januari So ni duit Yasin bersama isteri Yasin Ia ya, ikat ketah tu Isteri Yasin punya yang duit terikat tu, duit asin So kita tengok berapa yang dapat terkumpul Dari 16 Januari Sampai sekarang Kita nampak dah Okay Okay Dia ini dia okay. ni. Ini yang buat yang sebenarnya. Ini dia 100. 100. Ini 50. Eh, okay. 50 lagi. Oh, dia tebal dan nipis. Ya? Oh. Tebal ni je. 1. Nipis. Nipis. Nipis. Oh, all right. Satu, dua Satu, dua Satu, Kalau 12 160. Kalau 12. Okey. So sekarang total yang kami dapat kumpul Hmm. Pakai ni. So, nak teh nak teh nak teh nak teh nak teh. Okey so total yang kami dapat kumpul bersama Dari Anak. 16 Januari sampai sekarang sekarang 5 bulan Sebelah hai bulan 12 2020. Kita tengok berapa. Okey ni isteri SIM-nya 1T 2T 3T 4T. Okey kuping cucu. Yo yo. 2T 3T 4T 5 6T 7T. RM6,50 RM6,50 okay. Buah Yasin Yasin pula RM100, RM200, RM300, RM400 Ini RM60 tadi RM4,60 Campur rm setengah. RM1,100 So kami berjaya kumpul RM1,100 Ya. Nah, jadilah tu. So duit-duit tu apa kita nak buat? Apa tu <laughs> sendiri. Apa tu? Sakit tu. Baki menyimpan ni RM5. Tabung paksa RM5. Ha, nak beli. Eh, boleh lah, boleh lah. Tak saya mau. Terai lah, betai gila kut. Serius macam, dia memang seksa awal-awal tu Bayangkan bila pergi Apa nama, pi kedai Tokeh tu bagi lima anggit baki Wuih, ketadu dengan masuk tabung Tapi terpaksa So, hak tu lah kena buat, dia kena menyimpan ni Kena paksa Sebab tengok momento aku buat Mampu si buat Dua puluh anggit, lagi banyak Sekarang <laughs> so, yang mampu sekarang lima anggit So, okey tu lima anggit Apa ni ada, okey? Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh